bantuan yang pandemi tersebut cuma gara-gara itu jadi nggak dapat gitu ya tapi alhamdulillah ternyata ya Allah berkehendak lain saya ada pertemuan dengan bisnis gitu alhamdulillah saya tidak menerima sembako tapi saya yang tapi saya bisa mengeluarkan sembako buat orang yang butuhkan lewat bisnis itu. <tuh> dan dan <tuh> saya juga dengan bisnis pintu alhamdulillah yang sebelumnya saya tidak pernah mengirimkan ibu saya uang bukan gak mau tapi sendiri aja susah gitu ya karena saya juga seorang single parent Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Wan Eni Arisanti uh, VTuber Tanjung Pinang Latar belakang saya sebagai guru TK uh, di Tanjung Pinang Provinsi Kevri nah empat bulan yang lalu saya memutuskan untuk uh, untuk mem untuk menjadi seorang VTuber kenapa? karena waktu itu benar-benar saya uh, membutuhkan ya karena kita tahu semua orang mengalami masa pandemi ya begitu juga dengan saya nah sebagai seorang guru TK Sebelumnya saya juga uh, sebagai penjual online shop ya dan uh, biasanya aktivitas saya eh uh, sepulang sekolah mengantar orderan ya seperti itu uh, tapi semenjak pandemi benar-benar orderan sepi ya Nah karena apa karena ya Mungkin semua orang mengalami dampak tersebut Nah itu juga terjadi pada saya nah uh, saya Uh, karena sebagai seorang single parent juga ya, uh, ya anak saya tidak tahu kalau orangnya orang tuanya nggak nggak ada uang gitu ya. Tapi yang dia tahu ya ketika mau susu susu harus ada. Ketika mau makan makanan harus ada gitu ya. Nah, uh, mungkin kalau kita sebagai orang tua. Mungkin saya ya, kalau nggak ada uang masih bisa nahan makan gitu, nggak makan gitu ya. Tapi apakah anak kita bisa? kita tidak. Nah, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Di saat itu uh, saya selalu berdoa kepada Allah ya Allah. Seandainya... Uh, Bisnis fitur ini adalah jalan rezekinya saya, maka permudahkanlah. Nah, waktu itu saya mencari bukan diperkenalkan, tapi saya mencari, dan saya uh, kenal sama, sama juga lewat Facebook. Ya, nah, alhamdulillah dengan itu. Saya kenal dengan beliau, ya beliau benar-benar bimbing saya, dan alhamdulillah uh, sangat bermanfaat. Uh, ternyata saya bisa menghasilkan dari fitur tersebut. Uh, empat bulan saya sudah empat bulan ya, saya menjalankan bisnis itu, alhamdulillah sudah merasakan. Uh, keuangan ya sangat terbantu sekali yang tadinya jual online shop udah nggak nggak lagi karena benar-benar tidak ada orderan sama sekali nah disitulah di bisnis itu pula yang bantu keuangan saya dan uh, saya ingat ketika saya benar-benar tidak ada uang waktu itu uh, saya pernah minta bantuan sama PRT gitu ya lewat Japri ya WA tapi tidak tidak ditangkapi nah karena saya sebelumnya juga gak pernah seperti itu gak mau juga seperti itu tapi karena melihat orang lain uh, ada menerima bantuan-bantuan sembako gitu saya juga nggak uh, ada salahnya kalau saya mencoba, tapi tidak bisa. Tapi ternyata ya mungkin Allah berkehendak lain. Ternyata uh, rezeki saya nggak lewat nggak lewat bantuan sembako-sembako seperti itu. Uh, terus sampai saya juga pernah ya besok uh, sama Pak Lurah gitu ya beliau mau bantu tapi masalahnya uh, syaratnya ternyata saya nggak bisa di KTP saya itu di KTP saya itu tertulis uh, honorer ternyata tidak bisa karena ketentuannya kalau honorer itu tidak bisa menerima sembako yang untuk uh, apa namanya bantuan Bantuan yang pandemi tersebut Cuma gara-gara itu Jadi gak dapat gitu ya Tapi alhamdulillah Ternyata ya Allah berkehendak lain Saya diperkenalkan dengan bisnis itu Alhamdulillah Saya tidak menerima sembako Tapi saya yang Tapi saya bisa mengeluarkan Sembako buat orang yang butuhkan Lewat bisnis itu <laughs> Dan <tuh> Saya juga, dengan bisnis itu alhamdulillah yang sebelumnya saya tidak pernah mengirimkan ibu saya uang, bukan enggak mau, Tapi sendiri aja susah gitu ya, karena saya juga seorang single parent yang harus menghidupi anak saya. Saya harus berjuang sendiri. Dan Alhamdulillah, berkat bisnis itu tiap bulan saya sudah bisa mengirim wawang tua saya. Dan Alhamdulillah juga dengan bisnis itu saya tidak bermasalah lagi dengan masalah uang. Alhamdulillah. Saya juga mengajak Para Masyarakat semua Mungkin yang mendengarkan uh, Cerita saya Jika Jika kalian uh, Mengalami masalah seperti saya Masalah keuangan, masalah finansial Janganlah menutup diri Ketika ada informasi yang disampaikan oleh teman Anda karena kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu informasi yang dibawakan oleh teman kita buat kita itu sangat uh, sangat membantu kalau kita, uh, kalau kita kalau kita mendengarkan mereka mungkin salah satunya adalah jalan rezeki buat kita jadi janganlah pernah menutup diri, jangan pernah negatif dulu dengan uh, informasi yang diberikan orang lain cermati dulu, pelajari dulu mana tahu itu ada jalan rezeki buat kita uh, itu saja uh, saksian dari saya testimoni dari saya Uh, buat VTuber Teruslah semangat Karena kita sudah berada Di kendaraan yang tepat Teruslah berjuang Jangan pernah menyerah Jangan pernah mendengar Hal-hal negatif Dari orang lain Cukup percaya pada diri Anda Jika itu baik Maka lakukan dan saya uh, dan saya YouTuber Tanjung Pinang akan berjuang bersama tim saya yang saat ini mereka sudah sudah mulai mencairkan juga sudah mulai merasakan nikmatnya jalankan bisnis fitup ini yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan hal Tersebut salam satu hati, satu komando. Long live fitup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.